Aku suka biologi. Biologi so awesome. Oh my god. Sekarang kita akan bahas satu soal TBK tahun 2019 ya. Lumut yang kita lihat sehari-hari tersebut adalah fase gametofit, yang berarti fase dari tumbuhan lumut yang mampu menghasilkan spora, yang mampu menghasilkan gamet, yang paling pendek dalam proses metagenesisnya. Setelah melakukan perkembangan secara generatif yang mempunyai kromosom 2n atau diploid. Nah, yang harus kita highlight di sini adalah lumutnya sama fase gametofit. Kalau kita masih ingat, lumut itu merupakan e, salah satu kingdom Plantae yang masuknya ke divisi Bryophyta. Nah, kalau kalian pengen tahu lebih jelas tentang priopita Kalian bisa cek link yang ada di pojok kanan atas Di sana lengkap tentang proses priopita Nah, di sini kan ada fase gametofit, Berarti yang dibahas adalah tentang metagenesisnya Nah, kalian bisa lihat uh, secara detail Ini prosesnya seperti ini Nah, ini gambar dari metagenesis uh, tumbuhan lumut kan yang ditanya di sini adalah fase gametofitnya. Nah lumut sendiri dia itu memiliki dua fase, yaitu fase gametofit, ini fase gametofitnya, ini fase sporofitnya. Yang ditanyakan adalah fase gametofitnya di sini. Fase gametofit sebenarnya, kalau misalkan e, kalian lihat dari katanya saja, dia itu adalah fase menghasilkan gamet. Apa itu fase menghasilkan gamet? Gamet sendiri itu adalah e, sperma sama ovum. Jadi, gametofit adalah fase penghasil gamet. Jadi, jawabannya yang B. Gampang ya kalau hanya melihat dari katanya saja. Nah, kita bahas satu-satu mengapa option yang lain salah. Kalau A, yang mampu menghasilkan spora, salah ya Yang mampu menghasilkan spora adalah fase sporofit Ini nih, fase yang menghasilkan spora Ini sporanya Yang C, yang paling pendek dalam proses metagenesisnya uh, Kita lihat gametofit ini adalah uh, fase uh, paling dominan Karena tumbuhan lumut ini bisa kita lihat. Jadi gambar yang hijau ini adalah fase gametofitnya. Sehingga fasenya fase yang paling dominan. Jadi ingat, fase yang paling dominan dari tumbuhan lumut adalah fase gametofitnya gitu. Kalau fase dominan berarti fase yang paling panjang. Ya. Kalau yang D, setelah melakukan perkembangan secara generatif. Generatif itu adalah nama lain dari kawin. Atau di sini fertilisasi. Nah, fase setelah melakukan kawin atau fertilisasi adalah fase sporofit, bukan fase gametofit. Karena kan di sini kalau gametofit baru terbentuk yang namanya sperma sama ovumnya. Jadi belum ngelakuin kawin gitu. Terus yang E yang mempunyai kromosom diploid. Kita lihat di sini yang menghasilkan kromosom yang diploid adalah fase sporofit. Bukan fase gametofit karena gametofit yaitu menghasilkan haploid bukan diploid gitu. Jadi jawabannya yang B. Gampang kan?